oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys berjumpa kembali di channel youtube Bambang Esa Putra. oke okay, sahabat kuliner, salam munyah munyah munyah munyah mantap oke okay, jadi guys di kesempatan kali ini saya berada di desa Pinang Merah ya atau desa B1 ya ini salah satu desa yang ada di kabupaten Merangin guys jadi saya akan mengajak teman-teman yaitu menyicipi ya menyicipi salah satu masakannya atau masakan kulinerannya ya Ya, yaitu eh, nama warungnya atau nama kedainya yaitu eh, duta rasa. Gimana keseruannya dan gimana kenikmatannya? Jangan lupa yang baru menemukan channel ini silahkan like, komen dan subscribe tentunya. Oke, kita ke sana guys. oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys berjumpa kembali di channel YouTube Bama Isya Putra Oke okay, Halo sahabat kuliner salam munyah munyah munyah, munyah. mantap Oke okay, jadi guys uh, saat ini saya berada di desa pinang merah ya uh, ini adalah salah satu tempat makan yaitu ini namanya duta rasa ya nah, kita akan mengici-ici gimana kenikmatannya dan gimana rasanya nih ini lokasinya yang ada di di belakang pasar ya jadi Kompleks pasar masuk ke dalam ya cari aja duta rasa guys nah ini dia nih guys ini adalah porsi yang saya pesan ya bisa dilihat ini paket ayam bakar guys Oke bisa dilihat ini ini ada ayam ada sambal dan ini ada tembengan biasa, ini ada terong dan ada lalapannya guys, seperti biasanya guys, bisa dilihat ya. Nah, gimana keseruannya dan gimana kenikmatannya, kita mau icip, icip ya guys ya, gimana keseruannya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe, like, dan komen guys. Oke, okay, kita cobain guys ya. Sebelum kita cobain, kita cuci tangan dulu pastinya. Oke. Okay. Kita cuci tangan dulu guys. ini ada paket geprek ya, bisa di-zoom. Nih geprek dan ini yang bakar. Nih, ini dengan ayam gepreknya guys. Ini paket ayam geprek dan paket ayam bakarnya. Oke, okay, gimana kenikmatannya dan gimana keseruannya ini sambelnya kayak menggoda ini Oke okay, guys kita cuci tangan dulu ya kita cuci tangan Oke okay. bismillahirrahmanirrahim sebelum kita makan kita dulu guys bismillahirrahmanirrahim Oke okay. jadi nih guys Wow Zoom bisa di-zoom ah ini dia Oke okay. Oke okay, ada guys Oke okay. hmm mantap Oke, okay, kita cari dulu sambalnya guys ya. Ini kita aduk dulu sambalnya. Ini sambalnya kita aduk dulu. Dan kita rasain dulu gimana rasanya sambalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Hmm. Oke. Okay. Kita nikmatin bersama dagingnya hmm. ini guys ini terong guys terong goreng guys bisa dihitung terong goreng gimana kelipannya kita cocok sambal oke okay, dan kita boom mantap boom mantap guys Los. sambalnya guys uh Sambalnya Mantap Oke kita Akhir sedikit aja Oke kita cacar dulu Kita cacar Sambalnya nih Duh. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran di mana ini lokasinya, ini lokasinya ada di desa Pinang Merah. B satu ya geser, buruan ya. cobain kesini guys. Lokasinya ada di di dalam ya, dekat komplek pasar ruko-ruko itu, masuk ke dalam guys. Di buta rasa guys, rasanya choice bu mantap guys bu, bu Tucuk lagi, hmm. jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran atau ingin tahu di mana lokasinya tempat makan Duta Rasa ini, ini berada di uh, Desa Pinang Merah, guys. Ya, Desa Pinang Merah. Hmm, komplek pasar ya masuk ke dalam itu ya. Itu ada perumahan uh, ruko-ruko dekat embung ya. Uh, dekat embung guys. Jadi buruan coba ke sini guys. Endol. Mata pokoknya. Wow. Jangan lupa yang belum subscribe atau yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe buat untuk mendukung perkembangan channel ini ya guys ya. Salam unyah. Mantap. Oke, jadi mungkin <tuh> Review makanan kuliner kali ini ayam bakar Duta Rasa yang ada di Desa Pinang Merah B1 ya guys ya Ini cukup kali ini dulu ya guys ya Jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin punya rekomendasi tempat makan Atau mungkin tempat e, cemilan mungkin minuman atau SS es -es buah Bisa langsung saja komen di bawah ya Ini speed seputaran di seputaran Kabupaten Merangin guys ya Jangan lupa komen di bawah. Insya Allah kami akan review guys ya. Dukung dan support channel ini. Agar bisa berkembang lagi. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam ya. Hunyah. hunyah, hunyah, hunyah, hunyah. Mantap.